Lagi akan dilontik ya eh? jadi bersama dengan Pak Dadim juga ada itu Pak Dadim sudah pesan gue sudah pesan ikan oh, ikan eh ko-iko ayam ayam ayam, ayam ayam ayam ikan ayam ya ikan ayam kita Ay... mau pesan apa ya? mau sini atau mau sini? ini jelas gak ada papillon di sini gak ada ayam ayam, ayam. Ayam. ayam ayam makan ayam. Apa, ya? di sini ya? makan di sini makan sini makan di sini ya Oke kita berapa orang? ya. Oke. Eh tapi saya burger juga tuh. Ini kita Hot crispy, Hot saja. Karena crispy. garing garing. Ya tapi okay. harus this this, uh, oh, yeah. pilih pilih satu hmm. pake apa? So. satu aku coba ini boleh aku satu. oh boleh uh, bisa ditambah lagi kalau mau seperti bisa ini bisa juga ini tambah lagi kan? oh iya okay. okay. Ah. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Okay. Okay. apa dia bilang tadi? Ini eh. Oh iya benar, ini untuk dicet. Iya, untuk Oh. Mobil. Oh, ini 2.3 oh. oh. ya. Iya, iya.